Halo semuanya. Di video kali ini kita akan membahas tentang cara menjaga kesehatan otot. Otot merupakan salah satu bagian penting dari tubuh kita yang berfungsi untuk memberikan kekuatan dan gerakan pada tubuh. Namun, seperti halnya bagian tubuh lainnya, otot juga membutuhkan perawatan agar tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Berikut ini adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan otot. 1. Lakukan pemanasan sebelum melakukan olahraga atau aktivitas fisik yang berat. Pemanasan dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah dan mengurangi risiko cedera pada otot. 2. Perbanyak konsumsi makanan yang mengandung protein. Protein sangat penting untuk membangun dan memperbaiki jaringan otot yang rusak. Beberapa sumber protein yang baik untuk dikonsumsi adalah daging, ikan, telur, kacang-kacangan, dan produk susu. 3. Perbanyak konsumsi buah-buahan dan sayuran yang kaya akan antioksidan. Antioksidan dapat membantu melindungi jaringan otot dari kerusakan akibat radikal bebas. 4. Istirahat yang cukup dan tidur yang nyenyak juga sangat penting untuk menjaga kesehatan otot. Saat tidur, tubuh memiliki waktu untuk memperbaiki jaringan otot yang rusak. 5. Lakukan stretching atau peregangan otot secara teratur. Peregangan otot dapat membantu meningkatkan fleksibilitas dan mengurangi risiko cedera pada otot. 6. Lakukan olahraga atau aktivitas fisik secara teratur. Olahraga dapat membantu memperkuat dan mempertahankan kebugaran otot. Itulah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan otot. Semoga video ini bermanfaat untuk kamu yang ingin menjaga kesehatan otot. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami untuk mendapatkan konten-konten menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton.